Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, to halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, a halo, mumble rap mumble rap? halo, halo, halo, mumble rap Mumble Rap merupakan salah satu genre di dalam dunia rap Dikutip dari Wikipedia Mumble Rap awalnya diawali dari wawancara oleh rapper Wis Khalifa di tahun 2016 Dia bilang bahwa We call it Mumble Rap It end not the respect to the real promise They don't want to rap It's cool for now It's going, uh, uh, It's going to evolve awalnya sih emang dia bilang kalau misalnya itu nggak bermaksud untuk ngatain orang-orang di dunia hip-hop untuk kemajuan di dunia hip-hop orang-orang harus mencari lima yang tepat di dalam suatu lirik lagu istilah mumble rap semakin naik hit the, naik saat hits dari The Signal, yaitu panda naik down di berbagai chart yang ada di dunia jadi lirik pada mumble rap ini lebih ke apa ya ngata-ngatain ya kan? banyak fuck fuck Jadi untuk itu kita bakalan bahas uh, gimana cara bikin beat mobile rap. Ya, apa? ambil sampel dari musik Lil Pump. Kita langsung aja. Oke okay. untuk pertama-tama kita harus nentuin temponya dulu biasanya mambo rap itu temponya kisaran 120 sampai 140. Ya udah kita ambilnya kita bikin temponya 104. Oke okay, dengan ketukan 4/4. Oke. Okay. Untuk Pertama, kita yang date, date, date berarti kita memerlukan lead. Tadi uh, Kameranya mati Jadi kepotong gitu Udah sampai di quad Masa gue ulang lagi ya Ya oke okay lah Jadi uh, pi Untuk piano Piano tadi gua nunjukinnya cara mungkin manual Pilih satu satu kan Ah oke okay. Oke okay, oke okay. ah Ah, ah, ah. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Selanjutnya kita bikin yaitu cake. Ke Oke, untuk cake masukin dulu instrumen ride. Right. Biar gampang. Eh, ini sampelnya yaitu pertama cake. Ke que Oke, udah jadi deh. mudah kan? Kalau ada yang mau nanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen. Oke, okay, see you. Bye-bye.